Halo guys, kembali lagi bersama kita di channel kesayangan kita ini guys. Masih bermain di Pramatic Play, main di Starlight Princess ya guys ya. Nah, langsung nah saya kita putarkan 10 quick, yakin guys, 10 quick. Tuh termanja guys, bet 800 saja guys, bet 800 saja guys. Nah di sini kita mencari profit dengan pola terbaru ya guys ya oke okay, satu sisa spinnya oke okay, habis ya guys ya nah oke okay, terakhir nah cakep kita naikin bet-nya ke 2000 2400 ya guys ya kita putar lagi 10 turbo ya guys ya kita putar 10 turbo oke okay, bulannya pecah oke okay, siap Okay, pecahkan lagi yuk skaternya mana menata-tau. Semoga aja connect skaternya cuy. Semoga aja connect skaternya cuy ya. di bet 2400 ini atau setara 240 cuy kalau di buy ya. Oke, okay, cuy. Kan yang baru udah hadir nih, cuy. Yang baru datang nih. Jangan lupa like, comment dan share ya, guys ya. Yang belum yang belum subscribe, ayo dong dibantu-bantu lagi subscribe coy oke okay, sudah itu kita langsung gaskan 50 quick guys nah kita gaskan 50 ya kan kita 50 quick quick ya guys ya di bad 2400 masih bed yang sama Oke okay, sudah turun drastis nih guys sudah mulai turun drastis ini guys tinggal 60.000 ribu ya guys ya nah sisa 30 spin belum ada koneknya sama sekali skaternya cuy Oke, okay, ayo dong, Mirna. Oke, okay, kuningnya, love-nya, love-nya. Oke, okay, okay, mantap bintangnya, satu lagi, cuy! Mantap lagi, yuk! Nah, satu lagi, skaternya, yuk. satu lagi, yuk Mirna. Aduh, satu lagi dong, please, yuk! yuk. Aduh, malah kena prank kita, guys. Nih, si prank kita, guys. Sama, nah, cap akhirnya dapat juga ya guys ya. Dapat juga ini. Skater pertama di bed 2400 atau setara baik kan 240. Semoga aja nyantol ini. perkaliannya ya kan. Perkalian gedenya ya guys ya. Oke, nggak ada pecahannya cuy. Masih 11.000 yang kita dapatkan nih. Sisa 10 spin lagi, cuy. Santai ya guys. sambil ngopi ngudut ya kan. Oh iya guys, masih sehat-sehat aja kan ya aku berharap sih kalian sehat-sehat terus ya guys ya selalu support channel kita ya, guys, ya. <laughs> Oke kuningnya itu connect. Oh sip. perkaliannya cuman kali tiga c. cuman kali tiga yang dikasihnya Oke kali limanya itu tambahin lagi yuk. tambahin lagi birunya connect itu oke mantap nah, kali 8 coy. oke 23.000 masih 45.000 ya ribu kita dapat ini goyang goyang mulut tapi enggak ada konek-koneknya connect cuy koneknya cek amat nih Oke okay, cuy Aduh 13 cuma dapat 20.000 65.000 ya Nah dikasih tambahan spin lagi cuy gara Mirna ya Mirna lagi baiknya semoga aja dia lagi baik kan Oke okay. okay, lagi nah perkaliannya lagi yuk kaliannya dong kuningnya satu lagi aduh agak mau oke okay. oke okay. bintangnya cakep cuy ditambah lagi perkaliannya lah kali lima dapat nice belum dapat sensa kita ya guys ya kita masih mencari sensanya guys masih nice terus ya guys tadi oke okay, hijaunya connect mantap nih nih udah mantap kali kalinya tambahin lagi bintangnya lagi mantap cuy nah lagi dong hmm lagi mantap love, uh, love merahnya itu ya. oke kali 20 100 dapat langsung sensasional ya guys nah mantap nih gacor nih ya mantap nih eh, kayak ini udah morukat kita guys dikasihnya lagi di upnya lagi ya, kan di upnya lagi kita cara dia ini Kalo apa cuy sensasional yang pertama oke lagi yuk mantap bintang satu lagi nah cakep lagi nah, yuk hmm, kali 22 ya kan 100 ya kan? 130 ya kan lumayan cuy ya kan dapet seperti kita daripada kompong ya kan? daripada kosong isinya ini kita udah profit nih cuy ya kan modal-modal 99000 ya kan udah aparatus ya kan D udah sampe 500 pula nih guys ya kan Langsung kita matiin aja sepinit cuy langsung kita buy aja lagi langsung kita altin aja ya, ya. buy ya, 480 ya kan ya. bodoh amat ya. karena aku yakin ya, ya yakin dengan buy nya aku pasti ini nah kan melewat cuy kan? Ya, ya. oke, ada yang connect masih kali 3 cuy, semoga aja sini JP pause ya gitu semoga aja kita ngarungi cuy oke okay, belum ada ya koneknya nah kan bintangnya cuy mantep nih lagi dong per, perkaliannya Berkali 7 cuy santai santai jangan panik sisa 6 spin lagi apakah dia mau ngasih guys atau tidak ya kan oke okay, pecah itunya ya kan. oke okay, tambah lagi yuk birunya pecah perkalinya lagi yuk hijaunya pecah juga ya kan Nah love nya ya, pink-nya ya kan pecah itu kalinya dong Mirna, please ya, wih di, itu full itu cuy, oke okay, gaskan ya kan bintangnya lagi kan kalinya lagi, coba kali tiga cuy, langsung sensasional kita guys gitu, ya, apa, apa cuy penting paling sensasional, langsung up ke 400 ratus cuy, langsung balik modal kita nih, jadi kita nggak rugi sih, kita baik rugi-rugi nah, juga yang karena kita udah dapat jp-nya ya guys coy, okay, nah masuk up 500 guys Oke lanjut kaliannya 1000 itu udah 50.000 itu di atas cuy aduh kagak mau cuy ini kali-kali Nah gitu dong lagi perkalinya. Oke okay, lagi pecahin siap Nah, apa, apa ya kan kali 14 ditambah lagi ya kan dapat next kita melancang jadi ini kita totalnya kita udah dapat ya sekitar 700.000 kita up saldo kita cuy nah kan oke okay, dah kita udah the profit nih guys jadi kita main santai aja guys. kita cek ini ya Oke okay, tambah lagi bintang cuy mantap tambah lagi per ya kan. Jadi 23 ya. sensa lagi kita guys. Ini memang JP kita ya, guys, JP. Malah JP kita Ya, ya modal 100.000 atau 99.000 ya kan guys nggak ya, Receh bisa up saldo ya, sampai begini ya, sampai satu juta kayak gini nih gimana coy ya, kan. Cuman di lapak kita ini coy ya, kan yang paling gacor. Oke, okay, kita turunin bednya ke 800 langsung kita spin spin 30 ya guys ya auto spin ya centang cintang aja guys oke okay, nah kita menunggu kita sambil puter-puter manja guys lagi nah, yuk nah cakep jadi untuk pola kita sekarang ini guys ya 10 50 by 30 ya guys ya. Catet tuh, guys. Catet polanya ya guys. Jangan sampai lupa ya. Oke, okay, dapat mega kita guys. nggak disangka-sangka kan. Nah, untuk kalian nih, untuk para para-para slotter kan. Jangan maksain kalau udah rumpat, coy. Kan stopin dulu ya kan untuk untuk untuk hari esoknya kalian baru bisa main lagi, coy. Jangan maksain kalau udah rumpat tuh terus kalau menggunakan kalau mau main gunakanlah uang kena kalian cuy ya prank gue ya. jangan sampai menggunakan uang kebutuhan cuy jangan sampai lah ini kan cuma hiburan semata jangan sampai terganggu uang kebutuhan uang pokok kalian itu ya. kasihan cuy ya. jangan sampai lah oke sisa 13 pin Nah kita putar-putar aja ya kan nggak dapat dapet nih kayaknya sekiternya ya guys kan? Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir ya kan Up, in, Pantau terus channel kita Biar mendapatkan info ya kan Info-info update dan pola terbaru dari kita ini ya guys ya Nah jangan sampai kalian terus guys ya kan Terima kasih banyak ya guys ya Salam sensasional dan bye-bye